Terupdate dan terhangat Seputar Leslaw tentunya Baiklah persahabat Leslaw Dimanapun kalian berada Untuk menemani santai malam kalian Saat ini tentunya Bang Min akan memberikan informasi Terbaru dan terupdate Persahabat ya seputar Lesti dan Bilar Kita keunggahan pertama di sini ada unggahan spesial bang persahabat ya Dari si cantik dedek Lesti dengan penampilan yang sangat luar biasa cantiknya, ya para ya, Membuat kita semua para fans terpana bahagia melihat penampilan malam hari ini Dari Dedek Leslie Kejoran yang tampil sangat legend bersahabat ya Mewah dan terlihat sangat cantik Mudah-mudahan Dedek Leslie selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, amin ya robbal alamin dan selanjutnya, para kita lihat juga di sebuah unggahan postingan Tentunya spesial banget, para sahabat ya Papa Daniel lagi nonton acara konser Leslar Pemimpinmu Dan menonton paling depan, persahabat ya Wow <yợi> Nonton menyaksikan anak dan menantunya Luar biasa, persahabat ya Support dari orang tua juga selalu diberikan kepada Tentunya Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran Apapun tentunya acara dari Lesti dan Rizky Bilar Postingan tersebut telah di kembali oleh akun Instagram Rizky Lestiani Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Papa duduk nonton paling depan Menyaksikan anak dan menantunya Luar biasa bersahabat ya Tidak mau ketinggalan info nih Papa Daniel juga standby terus di depan TV Indosiar sahabat ya untuk selalu menyaksikan tentunya acara konser malam hari ini. Mudah-mudahan rangkaian acara selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan amin ya rabbal alamin. Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial banget sahabat ya momen romantis kembali diberikan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora dengan menyanyikan sebuah lagu Melamarmu dengan Ending yang luar biasa, romantis menyentuh hati kita semua para fans, ya, membuat kita semakin baper melihatnya. Mudah-mudahan, keromantisan ini selalu tentunya diberikan dari mereka untuk kita semua. Dan ke kabar berikutnya, ini adalah kabar yang paling kita tunggu-tunggu paling kita nantikan bersahabat ya pengumuman penting soal rangkaian acara pernikahan Leslie dan Rizky Bilar ini tentunya diucapkan langsung oleh Dede Lesi Kejora bahwa jadwal pernikahan mereka tentunya akan dilangsungkan dari mulai tanggal 21 Juli itu adalah tentunya acara siraman dan di hari Jumat persahabat ya tanggal 23 Juli adalah hari akad pernikahan mereka dan acara resepsi akan digelar hari Sabtu tanggal 24 Juli Bismillah lancar masabat ya doakan yang terbaik untuk lesti dan Rizky Bilar tentunya mereka mudah-mudahan saja menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah luar biasa masabat ya kita mendapatkan info langsung. Tentunya dari Lesti, dan Rizky Bilar yang mengumumkan bahwa tentunya acara resepsi pernikahan mereka akan digelar hari Sabtu, akan hari Jumat, dan siraman tanggal 21 Juli, bersabat ya. Dicatat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan untuk selalu menyaksikan rangkaian acara spesial pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya para sahabat yang mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan yang paling bahagia kembali. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin itu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.